Hukum adalah lama hitam Tak mencerminkan keadilan Pengacara juri yakin jaksa Masih ternilai dengan angka Uang hukum selalu dibuat maling-maling kecil dia maling-maling besar dilindungi maling-maling kecil dia maling-maling besar dilindungi Sangka ada uang kau dimenangkan, tak ada uang yang sekutu baik. Di mana kadanya keadilan bila masih memandang golongan? Hukum adalah komunitas untuk menjaga kekuasaan yang kuat selalu. Yang lemah makin merana Ditenilai dengan angka buang hukum selalu dikuasai Oleh orang-orang beruang Hukum adalah permainan Untuk menjaga kekuasaan game